Oke okay, sobatku, Assalamualaikum semuanya mana saja berada Sekarang kita akan berbagi sebuah informasi Cara transfer BSI ke BSI lewat ATM teman-teman ya Nah ini nomor rekening BSI yang kita tuju Dan mungkin ada yang lagi bertanya Bang apakah ada biar administrasinya ndak nih Nah akan kita jawab pada ini Dan minimal maksimal transfernya berapa ya akan kita jawab pada video ini Silahkan simak sampai selesai ya Dan nanti kita akan berbagi saldo BSI juga Buat teman-teman ya di hari video ya Silakan, teman-teman, jangan lupa subscribe-nya, like, komen, dan share video ini. Oke, okay, teman-teman, pertama di sini silakan, kita masuk di ATM BSI tentunya. Langkah pertama, kita masukin kartu ATM kita ya. Oke, okay, kita masukin di sini. Kode chip di depan ya. Kode chip harus di depan. Setelah itu, pilih bahasa Indo. Kemudian masukin pin-nya. Okay, pastiin pinnya harus benar teman-teman ya Oke, okay, nah pin saya salah nih <laughs> Dia keluar teman-teman ya Oke, okay. nah teman-teman Jadi ketika pin salah Itu biasanya dia keluar otomatis Oleh karena itu silakan teman-teman catat pinnya ya nah, Jangan sampai ada yang tahu Oke, okay, sekarang saya sudah tahu Pilih bahasa indo lagi Kita masukin ulang dan kita masukin pinnya Oke okay, Bismillahirrahmanirrahim maka kali ini PINnya benar teman-teman ya. Oke okay, kita masukin lagi sampai dia benar jadi jangan sampai salah. Oke okay, lalu pilih menu utama pilih transfer pilih ke BSI lain tekan iya untuk cetak struknya dan sekarang kita masukin nomor tujuan. Nah ini apakah dia pakai kode bank Tidak ya kalau ke sesama BSI tidak pakai kode, kecuali kalau ke rekening lain kayak BRI, BCA, Mandiri ya, dan bank lainnya itu wajib dia pakai kode di awalnya nah, tadi kalau sesama ndak. tekan oke kalau sudah sesuai kemudian namanya keluar, kalau sudah sesuai tekan lanjut saja kemudian masukin nominal teman-teman ya, nah nominal ini sesuai dengan kebutuhan sih Nah, maksimal transfernya sesuai jenis-jenis kartu, ada yang 15 juta, 20 juta dan sebagainya, ya. Kalau sudah tekan iya saja. Lalu kita tunggu dan akan keluar daftar nama dan nomor rekeningnya. Kalau sudah sesuai semuanya, jumlah transfer serta nama dan rekeningnya, ya tekan iya saja. Maka di sini ini akan keluar bukti transfernya. Jadi simpel banget bukan? Cara transfer BSI ke BSI lewat ATM, ya. Ya. Jangan lupa subscribe-nya. Like comment dan share video. Ini. Nah, sekarang kita akan berbagi sebuah saldo BSC buat teman-teman ya. Silakan nih, tapi syaratnya subscribe dulu dong Kami kasih 5 detik dari sekarang waktu like dan subscribe-nya. Dan ini dia bukti struknya. Bukti struk ini apakah kita amankan atau temen ya? Nah, terserah tinggal foto dan kirimin ke orang yang dikirimnya seperti itu ya dan terima kasih nanti untuk teman-teman saldo BSC-nya jika tunggu speed cukup 70 x saja selama 24 jam sudah spirit ini dan sekali terima kasih sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.